Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel 7SK Official Oke jadi video kali ini seperti biasa saya akan mengambilkan resep-resep yang terbaru lagi guys ya Oke lah tanpa berlama-lama kita langsung ya yes, simak satu persatu presidennya. Oke guys, selanjut ke presiden yang kedua. Sayang ada panggilan masuk nih. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga, guys. <usuk> kecil oh, oh, oh. oh, oh, oh. ke preset keempat ya Oke, lanjut ke episode yang kelima, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam, ya. Okay, lanjut ke preset yang ketujuh, guys.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 Oke lanjut ke presiden yang ke-10 guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 ya.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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 ya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 Oke lanjut ke preset yang ke-21 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-22. Oke lanjut ke preset yang ke-23 oke okay, lanjut ke presiden ke-24 ya tuh, tuh, tuh, tuh. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-25, guys. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-26. Oke guys, jadi mungkin segitu aja perisiannya. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Biar channel ini makin berkembang dan bisa upload setiap harinya. Oke, kita akan mulai. ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.